Penampilan seksi dan berani Kiki Saputri di sesi prewedding jadi perbincangan netizen. Pernikahan Kiki Saputri dan Muhammad Hairi semakin dekat, dan keduanya tak ketinggalan melakukan persiapan, termasuk sesi prewedding. Kali ini, Kiki Saputri tampil stunning dengan mengenakan dress hitam berdetail, high slit, dan less outer dari brand Etiquette White. Ia juga memakai high heels warna senada dari langkah by Linale. Rambutnya ditata high bun simple oleh Reval Hair Stylist, sementara makeupnya lebih bernuansa bold dengan penekanan lipstick merah oleh makeup artis Din. Sementara itu, Muhammad Hairi memakai suit hitam dari SAS Design yang dipadukan dengan turtleneck hitam sebagai inner. Ia juga menggunakan sepatu slip-on warna senada. Keduanya tampak mesra saat berpose bersama dengan Kiki Saputri yang dipangku oleh calon suaminya. Penampilan seksi dan berani keduanya terpancar jelas dalam sesi pre-wedding kali ini. Foto kebersamaan Kiki Saputri dan Muhammad Hairi dalam sesi pre-wedding ini dibagikan oleh fotografer Rio Motret di akun Instagramnya dan langsung mendapat banyak respons positif dari netizen. Banyak yang memberikan komentar dan ucapan selamat kepada pasangan ini. Kiki Saputri dan Muhammad Khairi merupakan salah satu pasangan selebriti yang cukup populer di Indonesia. Keduanya dikenal lewat kariernya masing-masing di dunia hiburan, terutama di dunia komedi. Mereka juga dikenal memiliki kemistri yang kuat saat berada di atas panggung. Sudah banyak yang menanti-nantikan pernikahan Kiki Saputri dan Muhammad Hayri, terutama setelah keduanya mengumumkan pernikahan mereka di akhir tahun lalu. Dengan penampilan seksi dan glamor seperti ini, pastinya pernikahan mereka akan menjadi salah satu pernikahan paling dinanti-nantikan di tahun ini.